Ini orang buat kajian ambil pap uh, grafik daripada istano Zami dulu lepas tu mari buat krom dia semula nampak katanya situ adalah tempat yang bangsa maju dan di kuo sebagai satu istano yang besar yang dikuasai oleh raja perempuan namanya Balqis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah muqaddimah suratul namli. Dalam pimpinan Ar-Rahman muqola 801 muqaddimah suratul namli. Iaitunya surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 93 ayat. Dinamakan suratul Naml. Artinya perihal semut. Bahasa Melayu ini dia panggil semut. Bukan sumuk. tak. Bahasa Melayu kita, tempat-tempat kita ni kita panggil sumuk, Tapi bahasa rasminya semut. Kerana kesahnya ada disebutkan pada ayat Lapeblah dan Semileblah. Intisari kandungnya menegaskan bahawa al-Quranul Karim menjadi hidayah petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang beriman. Menceritakan perihal Nabi Musa alaihissalam dan mukjizat-mukjizat -mu yang dikurniakan kepadanya dan menerangkan tentang kebinasaan yang telah menimpa Firaun dan pengikut-pengikutnya. Menceritakan perihal Nabi Daud dan anaknya dan anak anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka telah dikurniakan ilmu pengetahuan meliputi hukum-hukum agama dan pentadbiran kerajaan. Menerangkan bahawa angkatan tentera Nabi Sulaiman bukan sahaja terdiri dari manusia tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung. Di antara mu'jizat-mu'jizat -mu yang dikurniakan kepadanya ialah mengetahui bahasa pertuturan unggas unggas dan sumuk. Ini tu hewi fisik kepada Nabi Suleymi. Pahai bahasa menateh, terutamanya menateh-menateh yang mengayak dan, dan uh, sumuk. Nah. Dan perantara air burung belatuk, dengan per, perantara air burung belatuk, Nabi Sulaiman dapat mengetahui keadaan penduduk negeri Sabak yang berajakkan seorang raja perempuan iaitu Balkis dan mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun memerintahkan burung belatuk membawa suratnya kepada Balkis untuk mengajaknya bersama-sama dengan kaumnya memeluk Islam. Istana Raja Balkis ni ada sapa kahir ini tapi sudah pun rusak banyak dah. Duduk di Yaman. Nah, ni orang buat kajian. Ambil pap uh, grafik. Daripada istano Zami dulu. Lepas tu, mari buat kerum dia semula. Nampak Katanya, situ adalah tempat yang bisa maju. Dan dikira sebagai satu istano yang besar. Yang dikuasai oleh raja perempuan. Namanya Balkis.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 serta perihal mukjizat-mukjizat -mu yang membuktikan kebenaran mereka dan kebenaran agama Allah yang menjadi pertunjuk kepada umat manusia. Lalu diperintahkan baginda, kebenaran mereka dan kebenaran agama Allah yang menjadikan pertunjuk kepada umat manusia, lalu diperintahkan baginda bersyukur dengan memuji Allah Taala kerana nikmat-nikmatnya itu dan memohon semoga sekalian nabi-nabi dan rasul Dilimpahi dengan selamat sejahtera kerana mereka lah yang telah menyampaikan agama Allah, agama Islam yang berdasarkan Tauhid kepada umat manusia untuk mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Taala menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kepada kaum kafir musyrik untuk menggambarkan kebodohan mereka menyembah benda-benda yang tidak berkuasa dan tidak dapat menolong dirinya sendiri apalah lagi menolong orang lain. Ha nah, sebab tu kita akan dapati dalam surah ni dak iaitunya awal juzuk yang ke-20 beberapa soalan. Tuhan tanya a ila hum ma Allah ulah acak-acak kali. Adakah ada tuhan lain lagi bersama dengan Allah? Nah, ini ni insya-Allah kita akan tengok dalam suratul an ini beberapa perkara yang Allah Taala firman hubungnya dengan akidah ataupun tauhid. Padahal yang berhak disembah dan Allah begini-begini. Padahal yang berhak disembah hanya Allah yang menciptakan sekalian alam dan menguasainya dengan tadbir dan takdirnya. Kemudian diterangkan pula tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kitab Suci Al-Quranul Karim yang menjadi sebesa-besa mukjizat yang membuktikan kebenaran junjungan kita yang mulia dan mengandungi antara lain keterangan-keterangan yang benar mengenai soal-soal agama yang diperselisihkan oleh kaum bani Israel sama ada mereka dari golongan yang mendustakan Nabi Isa alaihi salam atau golongan yang mempertuhankannya. Surah ini diakhiri dengan menyuruh baginda menegaskan Bahawa ia hanya diperintahkan menyembah Allah Yang menguasai segala-galanya Dan supaya ia sentiasa membaca Al-Quran Dan menyampaikan ajarannya Oleh itu, sesiapa yang menurut Pertunjuk Al-Quran dan beramal dengannya Maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang sesat Dengan membelakangkan ajaran, ajaran Islam Maka orang itu terserahlah kepada Allah Yang akan membalasnya nah, Ini sepitah lalu Kalau kita capcai khuam Semua yang dibaca saat ini Gambahlah katanya Dalam surah suratul naml ini Adalah merangkumi Beberapa tajuk Tapi hak pentingnya ialah itunya hubungnya dengan akidah cara hidup manusia yang nah, Allah Taala atur supaya uh, manusia ni betul dan nah, sama ada ibadat uh, akidah nah, cara hidup dan sebagainya. Kita geri sikit dah. Uh, sebagai uh, mukaddimah dah baca sebab masa ada sikit lagi. Nah, baik, tak bising. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pa sin. Bacaannya pa dua harakat, sin naik harakat. Pa sin. Tilka ayatul Qurani wa kitabim mubin. Hudan wa bushran lil mu'minin.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 Alhamdulillah. Ayat 1 ayat 9 surah an, an artinya sumuk, sumuk, sumuk. Maknanya sumuk banyak ekor. Tapi sumuk sekar ni nam lah. Ada ta marbutah di belakang. Nam lah. Hari ni kita belajar bahasa Arab. Nak? Nam lah artinya sumuk sekar. Tapi sumuk banyak-banyak ekor. Nam lun. Gitu. Hak ni kena tak tahu juga keedah ia lagu mana. Hak ni kita kena kunkai. Kena beso, baru tak apa. Nah, Dia jamuk-jamuk taksir. Dia dalam, dalam bahasa Arab pa tak ada artinyalah patu ulama pun tak ada terjemuh semua huruf-huruf yang ada di dalam Quran, hak pasal mula surah tu tak ada arti dan tak ada maksud Allah lah yang lebih tahu kalau lah ada orang dok tafsir juga ha dok katanya pa arti gapo alif lam mim ya nun qaf sad ha nabi sendiri tak terjemuh sahabat nabi pun tak ada sorai pun duk gi tanyo nabi nabi nabi maksud gapo namo eh tak ada nah tak ada sorai pun mai duk nabi maka serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni ayat ni dikira katanya tak ada siapa yang duk usaha nak gi tafsir nak gi royak wallahualamlah maka serah kepada Allah ini ialah ayat-ayat al-Quran juga kitab yang jelas nyata yaitu gapo kandungenye dan kebenarannya. Ha ni jelas-jelas. Kita ngaji sejak daripada awal suratul Baqarah dan nah, mula dengan quran ni yang mula dengan suratul Fatihah. Lepas tu suratul Baqarah. Allah Taala pun royak, "Dzalikal Kitabu la raiba Kitab ini adalah benar yang tidak ada sebarang syak walaupun sikit di dalamnya. Maka Allah Taala pun royak kitab yang jelas nyato kandungnya dan kebenarannya. Kita orang Islam ni tak ada kena atibai banyak sebab kita yakin dengan Quran sebagai salah satu daripada rukun imani. Rukun imani iaitu nya dengan kitab. Bukan Quran saja dah bahkan kitab-kitab yang diturung oleh Allah Taala kepada nabi-nabi pada zaman dahulu kita pun yakin dan kita percaya tapi dengan sebab kitab dulu sudah pun dipesong di glewing belakorang isi kandungnya maka madah kita dengan dengan qiraat sebab isi-isi hadu-adu dalam kita zaman-zaman dulu tu terhipung semua dok di dalam qiraat belakong ha nah, tu kita nak kata kalau zaman-zaman ni ya apa-apa-apa mudah-mudah 3 in 1 4 in 1 nah ikutlah nak ayatnya merangkumi semua benda-benda yang ada di dalam Ajari zaman dahulu, ada di dalam quran. Ha tu, tak perlu dah kita nak pergi baca kitab-kitab lain. Bahkan kadang-kadang quran lagi kita baca tak habis lagi. Ngaji tak habis lagi. Sungguh katanya dalam Islam tak ada dok larang kita nak pergi baca buku lain, kitab lain, kampi hok ulah agama-agama lain, tapi we kejak hok Islam dulu insyaAllah, kita nak pergi baca hal lain boleh, tak ada gapo. Takut-takut gonjer tu ya takut gonye email kita duk pergi baca hak lain berasa katanya hak Islam ni tak keno padahal kita duk di dalam gelong dah duk di dalam lubang hak keno dah duk atas jalan hak betul dah Ini ni fikrah manusia ni dia kadang-kadang dia lopak gi mari dia berasa hari ni berasa katanya betul hak ni tapi baru pergi baca hak lain gi kena dengar orang royak royak royak royak berasa katanya hak lain lebih keno lebih selesa lebih lebih, lebih mudah. Padahal Islam inilah yang atur segala-galah di dalam hidup manusia ni betul dengan cara hidup fitrah dan dunia akhirat. Itulah. Alhamdulillah. Kita pergi sikit lagi dah. Masa ada lagi. Menjadi hidayah pertunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Padahal Quran ni tuhai wiblah kau kepada setiap ...setiap manusia lah sama ada manusia itu beriming ataupun manusia tu kafe. saya tanya, buat tanya main-main ini -main orang kafe boleh baca tak? yang nak pergi ke kita orang Islam ni nak pergi ke Kro'el ada Ismail tapi orang kafe yang nak baca Kro'el, pasang awak ke mana? nak ambil Ismail? tidaklah yang tak ambil Ismail pasang awak nak pergi ke boleh tak? boleh tak ada apa ni muncul aku kita bahasa mujur kalau sekiranya orang kafe pai Kro'eh. Geti Kro'eh, baca Kro'eh. nok kepada Kro'eh. Tapi bukan arti, gi baca makna Kro'eh. tu gi royak katanya, "Ah oh, aku pai ha belako dah dalam Islam, dak lagi dak lagi dah." Kita orang Islam pun kalulah gi baca sekadang makna dia dengan tidak ada huraier, maka kita tak fahal lagi. Kenadanya atibai, ah, so-so-so, insyaAllah orang itu akan mempunyai gapa dia maksud yang ada di dalam tiap-tiap ayat. Sebab Kro'el hok diterjemuh ni dia terjemuh balik makna yang dipanggil. Daripada bahasa Kro'el ke bahasa yang diterjemuh. Patut boleh katakan seluruh dunia pada zaman ni Kro'el ni ada belakang yang orang terjemuh. Walaupun bahasa Israel sekalipun. Ada orang terjemur. Bermaknanya orang yang baca bahasa Hebrew, dia boleh ngerti kerajaan. Apa tak lagi? Orang yang kecek bahasa Arab sendiri. Tapi bukan semua orang kecek bahasa Arab yang mempunyai kerajaan. Ini kita gambar lah, Supaya kita orang Melayu, kita orang Melayu kecek bahasa Melayu, tapi mempunyai arab bahasa Melayu. Tak? Tata bahasa, lah bahasa tu, Nah, bubuhkan, bubuh ber, bubuh ter. Ha tu. Kita kecek bahasa untuk nak paham mudah-mudah. Tapi dalam ke'idah bahasa, orang ini kena pakak pakat ngaji. Kena ngaji. Barulah ia paham. Ha, gitulah. Mari ayat yang ketiga pula. Iaitu ya, ke apa? Dekor Al-Quran ni sebagai beri petunjuk, berita gembira kepada orang-orang berimeh. Siapa tu? Orang berimeh yang sebenar. Nilah Allah Ta'ala uleh acak-acak kali di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, Surah al Surah al dan surah annaml ini Yaitunya nya allazina yuqimunas salata wayutunas zakah Yaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang. Orang okay, yang sembahyang, orang okay, yang solat. Allah. Saya berasa tak payah dah nak wujud yuqamatus salah sungguh ni. Yuqi allazina yuqimunas salah terjemuh makna orang okay, yang sembahyang, tapi hakikat sungguh masya-Allah susah. Nak semaya betul kena ngaji. Semaya pun semaya wui serupa dengan nabi. Ha. Semaya kena wui khusyuk. Wui betul dengan syarat rukun dia. Jaga waktu semaya. Pas semaya inilah yang Allah Taala akan tanya mula-mula sekali. Soal-soal pada setiap orang. Okay. Dia lepas semaya, insyaAllah amal dia lain Allah, lepas Lepas Nabi pun Konwik nanti sutai Nabi kecik dalam hidup dia As-salah MasyaAllah Nabi besar Lepas banyak mana okay, tinggal semaya Banyak mana okay, Buat perih-perih dengan semaya Semaya katik, dok katik Lepas tu, orang tinggal semaya Lepas tu, orang tinggal semaya Lepas tu, orang ada tahu nak oi nak think pada hari ni dak walaupun baca banyak ayat kalau lah syaitan iblis tuhan royak sekali ya? ni saya duk ulang acak kali benda ni dak nak royak katanya iblis tuhan suruh dia dan suruh semua malaikat sujud kepada sebagai hormat pakak sujud belaka fa sajadu illa iblis maka semua malaikat Pakak sujuk belakang kepada ada. Sujuk kepada ada tu Bukan sujuk kepada Allah. Tapi yang tak si sujuknya, nyai Iblis. Aba was takbara. Enggan dan takabur. Tak si sujuk. Apa lagi itu? Heraya di dalam Quran ni, suruh semaya. Semaya-semaya ini sujuk kepada siapa? Sujuk kepada Allah. Tapi manusia yang berime yang mengaku katanya dia orang Islam, tak sujud juga kepada Allah saya nak ayat katanya orang yang tak semaya lebih pada iblis lagi lebih pada iblis lagi sebab Allah ta'ala suruh kita semaya sujud kepada Allah tapi iblis boleh dia dilaknat. sepakah hari kiamat dia tak sujud kepada dia sebab tak kabur nak tunjuk katanya dia angin dia lebih Tu hewan dia daripada api. Ada tu hewan daripada tanah. Apa api dengan tanah? Tengok, dia jawab mulut. Api dengan tanah, yang mana lebih mulia? Lebih api. Itu sebab itulah Allah Ta'ala laknak dia. Siapa kau? Dia kena duduk dalam ni aku. Apa manusia yang Allah Ta'ala buat ni? Hadut mengaku katanya dia Islam tapi tak semayah. La ilaha illallah. Sudyot, jahat manusia yang tak semaya nah sekadar itulah masa lebih dah seminit wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh